jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada di anda. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2021. Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2021.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 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya, baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya, Itu kesehatan seorang Taurus adalah Five of Swords ataupun lima pedang, secara umumnya Five of Swords itu diartikan mampu melihat situasi dan kondisi, mampu memanfaatkan keadaan untuk istirahat dan mendapatkan kestabilan tubuh, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2021, kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana sini dikandalkan seorang taurus mampu melihat satu peluang mampu melihat keadaan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan menjaga kesehatan seorang taurus untuk tidak terlalu lelah dalam bekerja yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di atas 30 tahun dan seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, yang dimana di sini dikarenakan seorang Taurus mampu melihat situasi dan kondisi, mampu mengambil satu kesempatan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi, yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri, yang dimana di sini orang-orang di sekitar akan membantu mensupport dan memotivasi seorang Taurus. Untuk tidak terlalu lelah dalam bekerja, dimana mana di sini akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Duhaipristis. Secara memindai-pristis itu diartikan mahir dalam intuisi, mahir dalam spiritual, mahir dalam apapun, mahir dalam segala hal, serta mahir dalam menjaga. Dan jika kartu diapristis kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang taurus, di sini menggambarkan seorang taurus merupakan sosok seseorang yang mampu menjaga kesehatan di bulan Oktober tahun 2021 dengan melihat satu kesempatan satu peluang untuk memperbaiki diri untuk istirahat yang dimana sini orang-orang di sekitar juga akan mendukung seorang Taurus untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan untuk keuangan seorang Taurus bulan Oktober adalah dan open tackle ataupun 10 koin secara umumnya ten of itu diartikan keterkunan yang dijalani selama ini akan membuatkan hasil yang maksimal dan dapat dinikmati oleh diri sendiri serta orang-orang di sekitar sendiri dan di sini menggambarkan Keuangan seorang tahu di bulan Oktober tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat drastis yang dimana di sini akibat keterkurangan kerajinan, kedisiplinan seorang tahu dalam bekerja akan berdampak positif kepada peningkatan keuangan yang dialaminya di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini keuangan yang meningkat dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar keluarga, pasangan, serta orang tua Taurus sendiri. Dan untuk kartu energinya adalah naik of cup. Secara naik otak itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus mengalami peningkatan di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Taurus selalu didukung, didoakan oleh pasangan, untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi, serta di sini kedisiplinan, ketekunan seorang Taurus dalam bekerja akan didoakan oleh seorang orang tua juga, yang akan menambah positif kepada kehidupan serta finansialnya sendiri dan jika kartu prestis kita lakukan dengan keuangan seorang Taurus di sini menggambarkan sosok seorang Taurus mampu menjalani menekuni disiplin dalam pekerjaan yang akan berdampak positif kepada kehidupan yang mampu meningkatkan finansial yang didukung penuh oleh orang tua, didoakan oleh pasangan dan di sini peran orang tua sangatlah berarti kepada seorang Taurus di dalam kategori peningkatan keuangan. Dan untuk kartu kartu pekerjaannya adalah Six of One ataupun enam Secara umumnya, six of One itu diartikan pencapaian kemenangan, pencapaian karir, puncak karir, dan peningkatan karir. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus akan mendapatkan peningkatan karir di bulan Oktober tahun 2021. Yang dimana di sini ada beberapa prediksi yang pertama apabila seorang taurus bekerja dalam kategori kantor perusahaan akan direkomendasikan untuk menaiki jabatan yang akan mampu mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi di sini juga digambarkan usaha yang dibangun oleh seorang taurus sendiri ataupun dalam kategori ini adalah usahanya sendiri akan mampu mendongkrak kehidupan finansial serta keuangan lebih bagus lagi yang dimana di sini kartu ten of pentakel merupakan kartu pendukung untuk six of one dan untuk kartu support energinya adalah king of sword Secara memiliki Oksod itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan puncak karya, pencapaian karya, yang sama meningkat di bulan Oktober 2021 akan didapatkan oleh seorang Taurus yang dimana di sini beran serta orang terdekat seorang Taus, akan merekomendasikan Taurus untuk menaiki jabatan, serta di sini beran serta orang-orang di sekitar beran serta orang tua Taus, sangat bermanfaat kepada seorang Taus. Untuk mendapatkan karya yang lebih bagus lagi yang dimana usahanya di sini akan mampu meningkatkan keuangan finansial di bulan Oktober tahun 2021 yang didukung dengan kartu ten open tackle. Dan jika kartu di atresis kita gabungkan dengan kartu kaya pekerjaan seorang di sini menggambarkan sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mampu menekuni, memanfaatkan, melihat, serta mampu mendapat sebuah Kategori peningkatan pekerjaan peningkatan kr di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini serta orang-orang sekitar untuk merekomendasikan seorang taurus melanjuti jabatan sangatlah penting dan sangatlah bermanfaat kepada taurus sendiri serta di sini serta orang tua sangatlah pengaruh kepada KER seorang taurus di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini usahanya akan maju usahanya akan mampu meningkatkan keuangan finansial dan hidup taurus sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah seven of cups ataupun tujuh piala. Secara umumnya seven of cups itu diartikan menginginkan banyak hal namun belum mampu menggapainya. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2021 ada beberapa prediksi. Yang pertama, seorang Taurus yang sedang single menginginkan banyak pasangan, mengidamkan banyak pasangan, mengingidamkan banyak tipe namun seorang Taurus yang sedang single belum mampu untuk mendapatkannya di bulan Oktober tahun 2021. Dan di sini juga menggambarkan bahwa seorang Taurus yang sedang single sedang mencoba mendekati banyak pasangan ataupun banyak calon pasangan yang belum mampu Taurus gapai di bulan Oktober tahun 2021. Namun, di sini, kepada seorang Taurus yang sudah berpasangan, akan banyak mendapatkan sebuah kejutan dari seorang pasangan, di mana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk support energinya. adalah Queen of One, secara umumnya, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri, dan di sini menggambarkan kepada seorang Taurus yang sedang single, sedang berusaha mencari dan banyak mendekati seorang pasangan ataupun calon pasangan yang belum mampu ia gapai di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana disini dikarenakan seorang taus yang sedang single menginginkan banyak hal dan banyak tipe dan disini juga menggambarkan kepada seorang taus yang sudah berpasangan seorang taus yang berpasangan akan selalu mendapatkan kejutan dari seorang pasangan yang dimana disini simbolkan dengan Queen of One yang mendapatkan respon yang positif serta akan mendongkrak kebahagiaan hubungan asmara taus sendiri dan jika kartu daya prestis, kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara selalu taus, di sini menggambarkan sosok seorang taus merupakan sosok seseorang yang mampu melihat situasi, memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini peran penting dari seorang pasangan sangat dapat pengaruh kepada seorang tahu yang sudah berpasangan, dan di sini peran penting seorang tahu sendiri untuk tidak memiliki pasangan akan berdampak positif kepada... Hubungan semangat seorang tahu yang sedang singgah di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Taus itu berada di angka 5, 50, 60, 67, dan 72. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan tahun di bulan Oktober tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.